Lulus SMP dan MTS, masih bingung mau lanjut kemana? Mau tahu sekolah menengah kejuruan yang cocok dan recommended buat kamu? Kami mempersembahkan SMK Yasemi Karangrayung, merupakan sekolah pusat unggulan di Kabupaten Grobogan, dengan program pendidikan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan skill siswa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. SMK Yasemi Karangrayung memiliki 5 program keahlian di antaranya... 1. TKRO Teknik kendaraan dengan otomotif Merupakan pilihan yang tepat buat kamu yang ingin mempelajari tentang dasar-dasar mesin menginterpretasikan gambar teknik, menggunakan peralatan di tempat kerja, menggunakan alat-alat ukur, dan menerapkan keselamatan kesehatan kerja di lingkungan kerja 2. Akuntansi Merupakan pilihan yang terbaik buat kamu yang ingin belajar cara memelihara keuangan Di sini, kamu akan diajari tentang prinsip-prinsip akuntansi Seperti audit, pelaporan, pelanggaran, dan peraturan pajak Tiga, TBSM, teknik bisnis sepeda motor Merupakan pilihan yang cocok buat kamu yang ingin mempelajari tentang cabang ilmu teknik sepeda motor TBSM menggabungkan elemen-elemen pengetahuan mekanik, listrik, elektronik, keselamatan dan lingkungan serta matematika, fisika, kimia, ipa dan manajemen 4. Tata busana Merupakan pilihan terbaik buat kamu yang ingin memiliki keahlian di bidang produksi sebuah busana Dari proses awal yakni mendesain dan membuat pola hingga menjahit produk busana yang siap untuk dipakai. Di sini, kamu juga diajarin cara membordir, mendesain secara digital, dan juga menggunakan mesin printing. 5. TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan merupakan pilihan yang cocok buat kamu yang ingin mempelajari teknik tentang cara instalasi PC, instalasi LAN, memperbaiki PC, dan mempelajari program-program PC serta merakit komputer. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Yasmi Karangrayung.